Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya membuat lotbes ketan hitam, dan bahannya ada di sini, guys. Hmm, yang ini. Dan cara membuatnya seperti ini: pertama-tama, lip ambil daun lipat seperti kerucut, kemudian masukkan adonan di dalam kerucut, ya guys. Jika sudah dilipat-lipat seperti ini, menjadi segitiga lakukan hingga selesai ya guys jika sudah sematkan dengan lidi atau kalau saya menggunakan tusuk tusuk gigi ya guys apa ya kayak gini dah pokoknya <laughs> karena aku di sini gak ada lidi guys jadi aku beli seperti itu nah seperti ini sekali lagi ya guys Simak terus videonya, aku dan saya akan menjelaskan gimana cara merendam si ketan hitamnya. Kemarin, tuh, saya menggunakan satu cup. Satu cup itu ketan putih, setengah cup itu ketan hitam. Hmm. Saya rendam semalaman, dan paginya aku buat seperti ini, guys. Hasilnya lembut banget. Oh ya, yang ingin membuat banyak tuh enggak apa-apa, guys. Taruh di freezer, enak bisa diangetin lagi kok. Dan jika sudah seperti ini, guys, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semuanya, kita ambil pancinya ya, guys. Ya, gampang mudah, simple ya, guys. Dan airnya rendaman itu enggak aku buang, guys. Aku simpan lagi, aku taruh di sini biar warnanya lebih bagus, dan aku tambahkan air hingga penuh. Kemudian, masukkan sebelum mendidih, itu masukkan, guys. Ini enggak tertutup air semuanya ya, biar matangnya merata. mulai Guys pertama-tama ini ditutup dulu guys nah kemudian rebus hingga kalau sudah mendidih itu dihitung ya guys 5 menit baru dimatiin. tunggu 30 menit jika sudah 30 menit tunggu mendidih baru dihitung 7 menit ya guys dan matikan, sudah tiriskan hingga dingin. Jika sudah dingin, saya taruh di sini, guys. Ini sudah matang dan enak banget. Caranya gampang, mudah, simple Jadi nggak keping lagi, guys. <laughs> di aja, di steam gitu mateng, enak, anget-anget gitu waktunya eksekusi makan-makan guys incip-incip tadaaa ini aku paginya ya, aku angetin lagi karena aku nggak suka dingin karena kalau udah ditaruh di lokasi itu guys kalau ketan itu kan atos sopore atos dari gula merah ini guys dan hmm gak punya makan <laughs> jangan kepingin guys cepetan buat kan udah ada caranya aku aja yang di disini bisa buat sendiri, masa kamu bisa udah nonton guys oh ya, yang suka jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya thank you for watching.